<Sitakat tubular> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh.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 وَعَلَىٰ آله وَأَصْحَابِهِ وَتَابِعِ التَّابِعِينَ ومن إلى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا أَخُونِ Masih kita membahas surat al-Baqarah Dari ayat pertama sampai hampir ayat ke-100 Bahwasanya turunnya ayat-ayat tersebut mengenai kaum Yahudi dan juga kaum munafiqin yang bersama mereka, apakah munafiqin Arab ataupun munafiqin dari kalangan Yahudi. Khabaril An-Nasu'ah kemarin sudah dibaca ayat-ayat Allah subhanahuwataala dalam surat Al-Baqarah sampai pada kalimat ulaiqal ladina sh-tarawat alanat bilhuda. Bahwa mereka membeli kesesatan dengan hidayah, yakni lebih memilih kesesatan, dan mereka mengorbankan hidayah, bimbingan Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkata ini, sahwah bahwa mereka juga dipermisalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat-ayat berikutnya." Masaluhum bahwa permisalan mereka seperti permisalan orang yang menyalakan api Dan kemudian ketika sudah mulai menyala Allah cabut cahayanya Dan Allah jadikan mereka di dalam kegelapan Maka dikatakan mereka amyun fahum Mereka buta, tuli, bisu dan mereka tidak akan bisa kembali Buta dari kebenaran Bisu tidak bisa menyatakan kebenaran Tuli tidak bisa mendengarkan kebenaran dan layar jauh tidak akan bisa kembali kepada kebenaran Atau dipermisalkan pula oleh Allah atau seperti sahibin minat sama seperti tuangan air dari langit hujan yang fihi tulumatun waradun yang biasanya mengiringi hujan itu ada gelap, ada petir, ada kilat. Khafi Allah mereka fi adanihim mereka jadikan jari-jari mereka di telinga-telinga mereka yakni karena takut mati hadarul maut demikian bulan mereka ketika disampaikan hidayah sampaikan petunjuk tentunya yang namanya bimbingan hidayah atau jalan hidayah memiliki konsekuensi-konsekuensi yang berat mereka khawatir kalau mereka mengikuti Daun oh Rasulullah SAW, mereka tidak akan dihormati lagi, mereka tidak akan dijadikan tokoh lagi, atau kekhawatiran mereka dengan sekian macam kekhawatiran, akhirnya mereka justru takut dengan keislaman. Bukan justru senang mendapatkan bimbingan hidayah, tapi mereka justru ketakutan. Ini keadaan mereka, orang-orang Yahudi dan juga orang-orang yang munafikin bersama mereka. Dikatakan niyakal barqu Hampir-hampir cahaya kilat tadi menghilangkan pandangan mereka karena dahsyatnya. Kullama dan mereka itu seakan-akan orang yang berjalan menunggu cahaya kilat. Kalau ada cahaya mereka berjalan. Ketika hilang cahayanya, mereka berhenti. Bisa dibayangkan bagaimana mereka berjalan kalau hanya menunggu cahaya kilat. "Walau sya la wa Kalau Allah kehendaki Allah bisa mencabut pendengaran mereka dan mencabut penglihatan mereka. Yani karena kekufuran mereka penentangan mereka terhadap al -shak. Allah bisa menjadikan mereka buta dan menjadikan mereka tuli. Inallah ala kulli syai'in qadīr." Sesungguhnya Allah wa ta ta'ala atas segala sesuatu Maha Kuasa. Kemudian dibacakan pula oleh Allah wa ta'ala perintahnya kepada seluruh manusia. Dari kalangan munafikin maupun dari kalangan kufar Yahudi. Ya nas, wahai manusia, u'budu rabbakum. Beribadalah kepada Rabb kalian. Yang telah menciptakan kalian. Dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Agar kalian bertakwa. Yang menjadikan bagi kalian bumi sebagai hamparan. Yang menjadikan langit sebagai bangunan. Yang menurunkan dari langit air yang dengan air itu Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan Allah keluarkan buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian maka jangan jadikan bagi Allah SWT tandingan-tandingan dan sudah dibahas kemarin bahwa dikatakan oleh Allah kepada mereka kaum Yahudi dan munafikin, jangan menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan karena mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka ahbaruhum waruhbanahum sebagai arbaban min dunillah sebagai Rabb-Rab selain Allah mereka menganggap yang berhak membikin syariat, menentukan halal dan haram adalah mereka, para pendetanya Sehingga Allah katakan sala taj'aluna lillahi andadan wa antum Jangan kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah padahal kalian dalam keadaan tahu. Kemudian Allah benar In kuntum mimma nazzalna 'ala abdina. Kalau kalian ragu dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami itu, ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka silahkan satu di suratin memilih. Datanglah surat yang seperti Al Qur'an. Satu surat saja. Wa dan silakan panggil pendukung pendukung kalian. Siapapun yang kalian bisa panggil selain Allah silakan. Walantafalu. Kalau kalian tidak bisa dan memang kalian tidak akan bisa kata Allah. Maka berarti jelaslah kebenaran dan jelaslah kebatilan bahwa kalian di atas kebatilan bahwa Rasul di atas kebenaran maka hati hatilah dari api neraka yang bahan bakarnya batu dan manusia yang dipersiapkan untuk orang-orang kafir terakhir kita bahas kemarin bahwa sejak Allah SWT menyampaikan dalam ayat-ayat berikutnya agar Yahudi memegang perjanjian atas mereka memegang perjanjian yang sudah dipersaksikan atas mereka dua perjanjian. Perjanjian yang pertama dulu dengan Nabi Musa alaihissalam. Ketika dipersaksikan di hadapan Allah Ta'ala dan rafa'na fawqa diangkat bukit tur di atas mereka. Dipersaksikan diperjanjikan agar mereka tidak menyisihi syariat hukum yang sudah digariskan oleh Allah dan Musa alaihissalam. Yang kedua, dengan Nabi Muhammad s.a.w. di Madinah, yaitu wasiqah yang sudah diperjanjikan bersama agar saling menjaga, tidak saling mengganggu yang ternyata kedua-duanya dilanggar yang satu lebih besar daripada yang lainnya maka Allah Taala menyatakan awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum Kata Allah, kalau kalian menepati janji-janji kalian kepadaku, kata Allah, maka aku pun akan menepati janjiku atas kalian. Ya, ini kalau kalian menunaikan janji kalian kepada Allah di masa Nabi Musa maupun di masa Nabi Muhammad SAW, maka niscaya Allah akan berikan pada kalian janji-janji yang Allah sudah janjikan atas kalian. Kalau kalian membenarkan Nabi Muhammad SAW dan mengikuti agamanya, maka Allah akan berikan janji Allah atas kalian yaitu menggugurkan al-aghlal atas kalian Allah SWT menjanjikan atas mereka bahwa Allah akan menggugurkan apa-apa yang berat bagi kalian hukum-hukum yang berat bagi kalian <tosuk> beberapa hukum-hukum atas bani Israel, atas Yahudi itu Allah tentukan karena mereka sendiri Allah tentukan karena mereka sendiri yang minta dan itu memberatkan mereka. Allah biarkan sebagai balasan buat mereka. Khamilina Tidak ada makanan binatang yang haram. Ila ma haram israelu ala nasih. Tidak diharamkan kecuali apa yang diharamkan oleh mereka sendiri atas diri mereka sendiri. Khamilina Demikian pula rahbaniyah. Rahbaniyatan nibta da'uha Rahbaniyat, kependetaan Tidak boleh nikah, tidak boleh makan daging Tidak boleh ini, tidak boleh Itu juga mereka yang bikin sendiri yeah. Maka tabnaha alaihim, kata Allah Kami tidak pernah perintahkan atas mereka Tapi mereka sendiri yang mau, maka Allah tentukan Kalau begitu hukum buat kalian seperti itu yeah. Ikhwanilina'azakumullah Nanti, kata Allah Akan datang seorang Nabi Yang akan meringankan hukum-hukum atas kalian dan menggugurkan al-aglal al-aglal itu belenggu-belenggu atas kalian alatikanat <tusuk> fi'a'naqihim yang tadinya belenggu-belenggu itu ada di leher-leher mereka di tangan-tangan mereka di kaki-kaki mereka karena dosa-dosa mereka <tusuk> sehingga Allah tentukan hukum-hukum yang berat ila <tusuk> taubatlah kepada roh kalian dan bunuhlah diri-diri diri kalian termasuk hukum yang berat atas Bani Israel cara taubatnya adalah mereka saling bunuh bagaimana kalau dalam syariat Islam kita diperintahkan dengan cara taubat membunuh diri kita sendiri apakah bukan berat Wallah, la ya Allah jangan timpakan pada kami hukum-hukum yang kami tidak mampu memikulnya sampai Bani Israel diam tidak ada yang berani bergerak. Dan tidak ada yang berani berbicara. Tumu ila barikum faktulu anfusakum. Kata Musa alaihissalam pada mereka. Taubatlah kalian kepada Allah. Dan butuhlah diri-diri kalian sendiri. Masih diam. Diperintahkan lagi. Diulangi lagi. Diulangi lagi. Sampai kali oleh Musa alaihissalam. Mereka masih bingung. Masih pandang-pandangan sesama mereka. Sampai kemudian Allah s.w.t. meringankannya. Allah jadikan. Raduk. Gelap. Sehingga satu orang tidak bisa melihat siapa yang sebelahnya. Ya. Karena maknanya, bukan hanya bunuh diri, tapi maknanya, saling bunuhlah kalian. Begitu. Maka dipikirkan oleh Allah Ta'ala redup cahayanya, kemudian semakin mendung, sehingga mereka tidak tahu di siapa di sebelah mereka, maka diperintahkan lagi, Fatubu ila bertobatlah kepada Allah kalian dan bunuhlah diri, diri kalian sendiri. Maka mulailah mereka, saling membunuh sesama mereka dan mereka tidak tahu siapa yang dibunuhnya apanya saudaranya apa kakaknya apa adiknya apa siapapun sampai kemudian Allah SWT menyatakan cukup sudah diterima taubat kalian kemudian terang kembali tidak semuanya terbunuh tetapi mereka sudah melaksanakan perintah Allah SWT ini berat dan apalagi dilarang pula sekian banyak masalah termasuk syuhu lemak-lemak semua binatang tidak boleh Enggak boleh dimakan. Allah sekian banyak belunggu-belunggu atas mereka, karena perbuatan mereka sendiri. Dan Allah menjanjikan, akan Allah gugurkan, nanti dengan datangnya seorang Rasul yang terakhir. Wa iya ya farhabun, maka kepada akulah, hendaklah kalian takut, kata Allah. Ay, an ma ma'anzaltu bimankana qablakum, yani takutlah kepadaku, jangan sampai aku menimpakan atas kalian, apa-apa yang pernah aku timpakan Kepada orang-orang sebelum kalian Atau seperti nenek moyang kalian Atau seperti mereka-mereka dari bapak-bapak kalian dulu Takutlah <tuh -tuh> <tuh -tuh> Bencana apa yang pernah aku timpakan Kepada orang-orang sebelum mereka <tuh -tuh> Kepada kaum ad, kaum samud <tuh -tuh> Kepada kaum yang nabi nuh Kepada kaum majian Allah sudah mencontohkan adab, adab Berbagai macam bentuk adab kepada mereka Dan termasuk Allah pernah menimpakan adab Kepada nenek moyang mereka sendiri Nenek moyang Yahudi Allah timpakan pada mereka Dengan mesah Musyikha Dikutuk menjadi kera dan babi Kunu keradatan khasiin Jadilah kalian kera-kera yang hina Kunu berdina al Tidak ada satu bangsa Satu kaum yang dikutuk menjadi kera-kera Dan babi-babi kecuali bani Israel Kecuali Yahudi maka fa'iyah farhadun kata Allah kepada kula hendaklah kalian takut takut jangan sampai kalian ditimpa adab dengan adab yang pernah ditimpakan kepada orang-orang sebelum kalian minarnya <tuh> kena dari adab-adab alat adab. <tuh> yang kata yang kalian sudah ketahui diantaranya al masah ya. <tuh> waghayru dan lain-lainnya al masah dirubah bentuknya menjadi monyet dan babi Allah katakan selanjutnya masih dalam surat Al-Baqarah Berimanlah kalian kepada apa yang aku turunkan Yang membenarkan apa yang ada pada kalian Yang membenarkan apa yang ada pada Yahudi Jadi kitab Taurat Dan jangan kalian jadi orang yang pertama kafir kepadanya maknanya bahwa kalian wahai Yahudi memiliki ilmu sesuatu yang orang lain tidak mengetahui kalian bangsa yang mengetahui sesuatu yang orang-orang lain tidak mengetahui maka semestinya kalian yang lebih dulu masuk Islam karena kalian sudah mendengar tentang Nabi sudah mendengar tentang sifat-sifatnya nama-namanya sudah mendengar semuanya maka hendaklah kalian lebih dulu beriman. Jangan justru kalian yang menjadi orang yang pertama kafir, pertama menentang. Wa iya maka kepada-pulah hendaklah kalian bertakwa. Wa antum Ayat selanjutnya, ya masih Allah katakan kepada mereka, Jangan kalian campurkan kebenaran dengan kebatilan ini kerjaannya Yahudi mencampur kebaikan dengan kejelekan mencampur hak dengan kebatilan <Deputyems> jangan kalian mencampurkan kebenaran dengan kebatilan dan jangan kalian tutupi kebenaran padahal kalian tahu <wind> dua-duanya adalah kebiasaan Yahudi maka Allah larang orang-orang Yahudi tadi jangan kalian melakukan kebiasaan itu satu mencampur aduk antara hak dengan batil yang kedua, menutup kebenaran padahal mereka tahu. <meng> <meng> Makna ayat ini adalah, jangan kalian tutup-tutupi apa yang ada pada kalian dari ini tentang Rasul yang aku utusin. <meng> jangan kalian tutup-tutupi berita tentang Rasulullah SAW yang diutus di akhir zaman atau kata penutup para nabi jangan kalian tutup tutupi kalian sudah tahu dan kalian sudah mengerti tetapi kalian menutupi ilmu tersebut dan menyembunyikannya kata Allah wa <tutupi> <tutupi> jangan tutupi kebenaran dalam keadaan kalian tahu dan kalian juga sudah tahu tentang apa yang dibawa oleh Rasulullah Wasallam mengenai terohi tetapi mereka menyembunyikannya dan mereka mencampur adukannya dengan kebatilan Wa antum tajiduna dan kalian dapati pada diri dari kalian ilmunya kalian sudah dapati sudah pelajari dari kitab-kitab kalian yang ada di tangan-tangan kalian. wa anfusakum wa antum kata Allah selanjutnya apakah kalian menyuruh manusia untuk berbuat baik dan kalian melupakan diri-diri kalian sendiri gambaran orang-orang Yahudi tokoh-tokohnya khususnya adalah tokoh-tokoh pembimbing masyarakat ya ini mereka itu da'i-da'i ustaz-ustaz ya ini mereka-mereka yang biasa ceramah menasehati yang biasa memimpin manusia agar mengikuti kebenaran. Itu keadaan orang Yahudi. Tetapi ketika datang kebenaran yang mereka sudah ketahui. Mereka tidak mau ikut. Maka semestinya mereka menasehati diri mereka sendiri. Kenapa kalian menasehati orang lain. Tetapi kalian melupakan diri kalian sendiri. Apakah kalian memerintahkan manusia untuk berbuat baik. Wa antum Dalam keadaan kalian. Kalian melupakan diri kalian sendiri kita, <sa> padahal kalian membaca Alkitab apakah kalian tidak berakal apakah kalian itu tidak mikir <intoleran local> <subscribe> harusnya kalau dia membimbing manusia dengan kebaikan menyuruh orang berbuat baik menyuruh orang untuk beribadah menyuruh orang untuk beriman kepada Allah dan kepada Nabi Musa semestinya mereka juga berfikir harusnya mereka menyuruh diri mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya yang terakhir yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang beritanya sudah ada dalam kitab-kitab mereka yang beritanya sudah ada dalam taurat mereka yang mereka pegang kenapa mereka tidak memerintahkan diri mereka sendiri untuk berbuat baik mereka memerintahkan orang lain untuk berbuat baik tapi mereka melupakan diri-diri mereka sendiri ayatan haunan Anil kufri ya yani apakah kalian melarang manusia untuk berbuat kekafiran mengingkari kenabian ini yani terhadap Nabi Musa Walaf di mana taurat kalian melarang orang untuk jangan mengingkari taurat, jangan menentang taurat, dan injil. Tetapi kalian tidak menasehati diri kalian sendiri. Kenapa kalian menentang taurat kalian sendiri? Kenapa kalian menentang injil kalian sendiri? Kenapa kalian menentang kitab-kitab kalian sendiri? Melarang orang lain untuk menentang kitab taurat, tetapi kalian sendiri menentang kitab taurat kalian. Ya, itu? ayat yang memberitakan tentang nabi yang akan datang yang ditentang oleh para tokoh-tokoh pendeta tadi adalah ayat-ayat yang memberitakan tentang rasul yang terakhir dan sifat-sifatnya sehingga mereka ketika melihat, mereka tahu betul ini yang diberitakan dalam taurat ditanya, ah huwa, huwa na'am huwa huwa na'am wallahi benar demi Allah, itu yang dimaksud dalam taurat, persis seperti digambarkan, tetapi ketika ditanya, kalau begitu engkau akan mengikarkan, akan mengikutinya, tidak, aku akan memusuhinya selama aku hidup. Kata seorang Yahudi, "Oh al kafir al-Yahud, berarti mereka tansawanaan kita, berarti kalian menyuruh orang lain berbuat baik untuk mengikuti Taurat tapi kalian sendiri tidak mengikuti Taurat Wa Nabi min ahdi Ilaikum Kalian sendiri mengingkari apa yang sudah kalian janjikan kepada Allah Wa Taala, yaitu untuk membenarkan Rasul yang akan datang. <tankuduna misaqi> dan kalian telah membatalkan perjanjian kalian terhadapku. nama <tankuduna> <ta 'alamuna> kitabi dan kalian menentang. Apa yang kalian sudah ketahui dari kitab-kitabku, kata Allah. Seakan-akan Allah mengatakan begitu. Apakah kalian melupakan diri kalian? Ini apakah kalian justru menentang? Apa yang kalian ketahui dari kitab yang aku turunkan pada kalian? Apakah kalian tidak berakal? Ayat-ayat selanjutnya dalam surat Al-Baqarah. Memberitakan tentang apa yang pernah Allah berikan pada Yahudi. Dan apa yang Allah pernah timpakan pada Yahudi. Dikatakan di sini wahadzada alaihim maka Allah pun menyebutkan satu persatu wahadzada alaihim menceritakan apa yang terjadi pada Yahudi satu persatu dan ini konfirmasi Allah sesungguhnya sudah bukti nyata Kerasulan Nabi Muhammad saw di hadapan mereka. Kenapa bukti nyata? Kenapa dikatakan tanda kenabian dan bukti kenabian? Karena Rasulullah saw ummi tidak membaca tidak menulis alaihissallatu assalam. Tetapi beliau bisa menceritakan tentang apa yang terjadi pada Yahudi dengan detail satu persatu Kejadian demi kejadian Di dalam Al-Quran yang dibacakan oleh beliau oleh wassalam, Di dalam ayat-ayat yang turun dalam surat Al-Baqarah Yang dibacakan kepada Yahudi Maka pasti-pasti-pasti Orang-orang Yahudi pasti akan berpikir dalam hati mereka Tahu dari mana orang ini Pasti dia akan bertanya begitu Tahu dari mana orang ini Padahal sejak lahir sampai dia berumur 40 tahun Nggak pernah belajar sama satu pendeta pun Kalau pernah belajar dengan mereka Mereka akan tahu Oh itu karena ngaji sama si tulang Sehingga tahu cerita-cerita itu Nabi Muhammad SAW tidak membaca kitab-kitab Dan tidak pernah belajar dari pendeta manapun Tidak pernah berguru kepada yang mereka kenal dari pendeta-pendeta sih -pendeta, tetapi tiba-tiba membacakan wahyu dalam surat al-baqarah yang menceritakan satu persatu tentang kisah Yahudi ya ini nenek moyang kalian tuh begini begini begini begini satu persatu aja ya. ada disebutkan satu persatu apa yang terjadi pada Yahudi pada kala diceritakan tentang kisah ejen, <tuhu> kisah sapi wamasanahu fihi wa taubatuhu alaihi wa iq wa iqalatihi thumma qaluhum Hari Allah dikisahkan tentang masalah sapi yang ketika Musa pergi menemui panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala di Bukit Tursina, dan dibiarkan mereka bersama Harun, tiba-tiba mereka mengambil, membikin seekor sapi, dan kemudian mereka menganggap ada Musa, fanasi. dikatakan oleh Samiri bahwa ini tuhannya Musa, tahu kamu tuhannya Musa, ini tuhannya Musa. Sapi, lahu yang memiliki suara-suara aneh, maka mereka heran-heran. Dikatakan ada ilah Musa bergaya, itu yang imannya itu dangkal, mudah terfitnah. Sampai ketika Musa kembali, Musa marah dan kemudian dibakar sapinya. Lihat apa yang kalian sembah yang kalian anggap sebagai Tuhan, sungguhlah aku akan bakar dia dan kami akan masukkan ke dalam lautan setelah dibakar masukkan ke dalam air, dalam lautan itu kejadian diceritakan dalam surat al-Baqarah orang Yahudi dalam keadaan berzikir. dari mana dia tahu kisah itu sampai Musa mengatakan kepada Bani Israel inna kum tajhalun ya, semuanya, kalian memang orang-orang bodoh yang menampar muka mereka sendiri menampar muka-muka orang Yahudi orang Yahudinya gak akan memberitakan berita-berita begitu ditempunyikan mereka tahu, tapi mereka sembunyikan. Ini kalau saya sampaikan, mereka akan mencercahkan nenek moyang kami. Fadilina azakumullah. Sampai mereka, Yahudi, menyatakan kepada Musa, Ija'allana ilahan kamalahum alihah. Jadikanlah untuk kami berhala. Sebagaimana mereka punya berhala, wahai Musa. Kata Musa, Innakum kau munta Memang kalian orang yang bodoh. Dikisahkan pula serai itu. Ucapan Yahudi lagi, ucapan Bani Israel. Ya. Kepada Musa alaihissalam Arinallah hajah ratan. Wahai Musa Coba perlihatkan kepada kami Tuhanmu Dengan nyata di depan kami Biar kami bisa lihat Tuhan kami kayak apa ya, Lihat ya. Sudah mengatakan sapi sebagai Tuhannya Musa Habis itu minta Tuhan Minta berhala Habis itu minta diperlihatkan Tuhan Coba perlihatkan kepada kami Allah seperti apa Biar kami jelas Biar kami lihat ya. Fa'akadat rum maka dia ajak pada Allah dengan petir yang menyambar, dengan sa'iqah atas mereka, sehingga mereka tersungkur. Mati mereka. Tetapi kemudian Faahiyahul Allah hidupkan lagi mereka. Masih dimaafkan oleh Allah, masih dihidupkan lagi, diberi kesempatan oleh Allah Taala agar mereka mau taubat. dasar Yahudi, mereka justru tidak bertaubat, membuat perkara baru lagi setelah setelah mereka disambar oleh petir ثم kemudian Allah bangkitkan lagi mereka setelah mati mereka umat mana yang pernah diadab sampai mati kemudian dihidupkan lagi selain dari israil ada ini Allah subhanallah mereka Allah berikan keistimewaan dan Allah berikan kesempatan. Wadzillillahi alaihi mulgamam, wabillalna alaihi mulgamam kata Allah. Dan kami beri naungan di atas mereka awan supaya mereka enggak kepanasan. Masya Allah. Ini umat yang dimanja oleh Allah Taala. Wa inzalahu alaihi mulmanna wasalwa. Di samping awan yang menaungi mereka supaya enggak kepanasan, Allah berikan manna wasalwa. Manna wassalwa, disebutkan di sini oleh Nuhisyam rahimahullah alman, itu syai'un kanayas kutfis sahar mana, ada sesuatu yang biasa turun waktu itu, Allah takdirkan di waktu sahar waktu sahar itu sepertiga malam terakhir dan kemudian, dia seperti embun, ada di daun-daun pepohonan, atau di batu-batu ada di bukit-bukit, dan semuanya mislal asali seperti madu, rasanya manis fayshrabunahu wayakulunahu maka mereka meminumnya dan memakannya itu man sedangkan salwa disebutkan oleh Ibnu Hisham. adalah tayin daging burung -summana, wa sidatuha salwa dikatakan innaha as-sumana dan dikatakan lil 'asali aidan salwa berarti mereka diberi oleh Allah SWT makanan istimewa yaitu yang seperti madu tadi dan daging burung Apakah mereka bersyukur? He. Mereka justru menyatakan kami butuh yang selain itu. He. Dikisahkan pula oleh Allah Taala dalam surat Al Baqarah juga. He. Allah perintahkan pada mereka: dan masuklah ke pintu negeri tersebut dalam keadaan sujud dan ucapkanlah hetaton dan ucapkanlah hetto itu maknanya ampunilah kami disuruh sujud dan disuruh untuk mengucapkan ampunilah kami tiba-tiba mereka berkata bukan seperti apa yang diperintahkan faddalalladina qaulan mereka mengganti kalimat yang diperintahkan kepada mereka dengan kalimat lain disuruh hentah mereka bilang hentah hentah itu gandum ini yang namanya Allah memperlakukan Nabi Musa disuruh merang, disuruh sujud dia merangkak ya ini masuk dalam keadaan tunduk pada Allah Ta'ala tetapi mereka justru merangkak katanya ini saja yang kami lakukan ada <tik> perbuatan-perbuatan Yahudi yang dikisahkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah dan dibacakan oleh Rasulullah SAW kepada kaum Yahudi dan kaum Yahudi dalam keadaan tidak bisa mengingkari bahwa ini pasti wahyu dari Allah mereka tidak bisa mengingkari kalau ini benar-benar wahyu dari Allah. Karena tidak mungkin Rasulullah SAW menceritakan sesuatu persis seperti apa yang mereka ketahui. Dalam keadaan Rasulullah SAW tidak pernah membaca kitab mereka. Tidak pernah belajar dari mereka. Tidak pernah berguru kepada pendeta-pendeta mereka. <Song> <Song> Harusnya mereka segera masuk Islam. Karena hati mereka yakin. Tetapi sebagaimana yang sering kita baca... Mereka menentangnya dalam keadaan hati mereka yakin ini benar. Mereka menentangnya dalam keadaan hati mereka yakin ini pasti dari Allah. Ini sungguh aneh. Tak Berkata lagi Nisanak rahim Wa kana min dan di antara tabdilnya mereka merubah-rubah kalimat sebagaimana dikisahkan dalam salih bin dari salih maula atau binti umayyah ibni khalaf dari abu Hurairah ra dan juga dari orang-orang yang kami tidak tuduh mereka dari muazzaz menceritakan dari rasulullah SAW. bahwasanya daqalul umiru al sujjada Orang-orang Yahudi tadi masuk dari pintu yang diperintahkan oleh Nabi Musa untuk masuk dalam keadaan sujud. Maka tiba-tiba mereka masuk, yaitu merangkak. Wahai <hati> kemudian mereka mengucapkan, bukan mengucapkan hikmah, tapi mengucapkan hempah, yang syair dan Allah, <hati> masih banyak kisah-kisah lagi dalam Surat Al-Baqarah yang menceritakan tentang Yahudi kita lanjutkan insyaallah pada kajian mendatang bi subhanakallah walhamduka asyadu warahmatullahi wabarakatuh.